Halo sobat BKK, di ke pengharapan. Hari ini kami dari tim Peduli Sama Yayasan Tangan Pengharapan bersama Paksel Om Depok. Kita akan membagikan bantuan paket sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, hari ini paketnya sudah masuk ke dalam mobil dan kita siap sama Kang Tangan, Tangan untuk lokasi. Untuk itu, ikutin terus pembagian hari ini. Let's go, sikat! Banyak sudah hadir, di berada kakak-kakak yang terbaik. Dari kakak-kakak. Uh, ya, Cuman ini uh, tidak hari semua, karena kan masih uh, hari kerja kan? Ya, ya. Sebagiannya masih, yang sebagiannya sudah pada pulang. Orang baik itu banyak, tapi nggak semua orang baik itu tulus. Orang yang baik belum tentu tulus, tapi orang yang tulus sudah pasti baik saya enggak panjang-panjang langsung aja kita baris tinggal kita panggilin habis itu apa bagi-bagi langsung. Ya namanya sembako juga kan naik turun naik turun ya. Jadi ya kayak gitu mau enggak mau ya gimana ya kayak kita beli bawang ntar ya harga kan mahal jadi ya pintar-pintar kita aja ngatur tapi ya, walaupun kita pintar-pintar ngatur tetap aja maksudnya ya kurang belum ntar kebutuhan yang lain Dan... walaupun udah normal tapi semua barang bahan sembako pada naik walaupun normal tapi tetap aja ya keadaan kami seperti ini tetap aja masih uh, kalau dibilang sangat menyiksa, iya ya, karena harga-harga sekarang pada naik. Kalau beli beras itu utama itu beras daripada yang lain, gitu. Misalnya beli baju apa, kayak pokoknya utama dulu berasnya 50, itu aturan se sebulan, gitu. Kalau nyampe cuma apa 25 kilo dulu, bagi-bagi, gitu. Saya berusaha untuk eh, mengontrol pengeluaran yang mas ya uh, karena gaji suami juga ya sopir berapa sih mas untuk uh, uh, gitu. dari makan kita sehari-hari terus uh, anak sekolah kebutuhan rumah tangga gitu saya berusaha untuk uh, seminimal mungkin untuk mengirit pengeluaran karena uh, pemasukan juga kan ya sangat terbatas ya mas ya gitu. sementara pengeluaran sekarang kan harga-harga pada naik semua gitu, jadi kami hmm. harus bisa ngimbangin itu. Ya setiap hari kalau di, boleh dibilang makan tempe tahu, oh, iya. Kita mal lagi susah banget enggak hmm. ya, sampai kita beli beras, Kita beras setengah setengah gelas bikin bubur. Biar, bikin, biar banyak sampai bubur gitu maksudnya. Iya ada sih rasa ngeluhnya ya. Cuman saya tetap bersyukur dengan keadaan gitu kan. Tuh, di, saat, di saat dikasih sakit ya saya tetap bersyukur gitu kan pada Tuhan kan tuh makanya ya ngelu nggak ya kita jalanin gitu kita nikmatin saja gitu sampai kami juga mau pulang kampung tuh gimana nggak nggak bisa hmm, ingin sebenarnya pulang kampung kayak kemarin itu waktu tahun 2020 2021 saya ngalamin Uh, masalah 2020 itu bapak merga saya meninggal, tahun 2021 nama saya meninggal dan kami itu nggak bisa pulang Ya hmm, eh, karena kondisi, pulang ya, -ya ini bisa gitu kan nah, Kalaupun uh, kita bisa pulang pasti kan kita pasti yang namanya letang kan pasti Nah mikirin bayar utangnya itu juga kita harus, gimana caranya gitu kalau saya punya utang, bayarnya itu yang saya pikirkan. Dari mana lagi gitu kan, sementara kita penghasilan pas-pasan kan gitu. Kan keadaan seperti ini aja kita udah banyak bebas. Apalagi kalau ditambahin utang lagi gitu. Walaupun nanti kita utang, tapi jangan saat sekarang. Maksudnya di saat sih kita benar-benar butuh banget, baru kita boleh utang. gitu. bantuan sembako ini kita sangat bersyukur banget ya mengucap syukur dan berterima kasih banget dengan bantuan ini gitu kan maksudnya ya adalah tambahan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu kan jadi ya saya mengucap syukur dan terima kasih banget sama adek gitu ya gitu saya doakan biar rezekinya lancar sukses untuk kedepannya ya puji Tuhan dengan seperti ini itu sangat membantu kami ya Mas gitu uh, kami nggak tahu uh, kami hanya berterima kasih dengan adanya seperti ini mas-mas ini bisa meringankan sedikit beban kami. Saya juga mengucap syukur, terima kasih banget kemarin bagi itu ya nasi kotak ya. Terima kasih bagi. Iya. Terima kasih banyak atas itunya. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini senantiasa masih terus mensupport program peduli sama hingga kami terus membantu menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bagi bapak ibu yang ingin terus mensupport program peduli sama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Saya Tulis kami mengucapkan terima kasih. Live a Better Life.